Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada kembali di VTV hadir Untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilal.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 Yang menunggu vitamin dari tadi pagi persahabat ya Pastinya semuanya menunggu kebahagiaan Vitamin terbaru dari idola kesayangan kita persahabat ya Sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan nih Dari Lesti Tarizki Bilar nih Sambil menunggu vitamin bahagia terbaru yang kita dapatkan Kali ini kita coba kita lihat persahabat ya postingan Bunda Lesti Papa Bilar nih Masya Allah banget ya kita fokusnya dengan tangannya, Papa Biyah, yang selalu merangkul Bunda Leslie Kejora. Bangga bahagia dong, pastinya melihat kebahagiaan ini, dan pastinya kita selalu dibuat bangga oleh Leslar karena selalu makin banyak doa, support, dan dukungan dari orang-orang baik. Tuh, kita lihat, masya Allah, banget ya momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar. Si kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Ada apa dengan jempol cowok dan ada apa dengan dua jari cewek? Tolong jelaskan, katanya tuh. Wow. Kira-kira apa nih ya, maksudnya? Tentu kita selalu bangga, selalu bahagia sekali melihat idola kesayangan kita tersenyum bahagia. Semoga selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan dari akun Instagram Noveti Karunia mengatakan kangen banget Leslar, belum nongol-nongol dari kemarin sampai sekarang streaming LE LA dan lagu-lagu mereka masya Allah banget ya. Harap bersabar untuk warga Konoha karena vitamin bahagia pasti akan kita dapatkan story hari ini. Dan terus streaming lagu-lagu Leslar ya Kita support dan dukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga ke komentar berikutnya Dari akun Arshillah Khalifa26 Susah dijelaskan tapi bisa dibayangkan katanya tuh Maksud dari jempol cowok dan dua jari cewek ini persahabat ya <laughs> Ini cute banget Dan kita lihat juga ke momen selanjutnya Ini ada vlog yang sangat luar biasa saat di vlognya Abang Afdal nih persahabat ya, pasti kalian tahu nih momen di mana dan mau ngapain ya Dan kita semakin bahagia melihat kekiutan, keromantisan, kegesrekan yang selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar Coba perhatikan di video ini saat muda Lesti kejuara mengelus kepalanya Papa Bilar, kita semakin... Bahagia sekali ya dengan momen ini, masya Allah banget. Doakan akan saling terbaik untuk rumah tangga lesti dan bilar, langgeng terus, bahagia terus dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat juga bersalabat ya, banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun Indri 1972 vlog yang bikin spot jantung saking cute-nya ternyata Leslar gak tahu kalau yang ubu-ubunya enggak di cut sama editor Mbak afdal katanya tuh <laughs> ini cute banget ya dan kita lihat juga persahabat ya info falling online couple media of the years, bunda lesi Kejora masih berada di puncak dengan perolehan voting 162.989 votes ya Masih di atas pasangan Fuji dan Torik Doakan support dan dukung yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Mudah-mudahan ya Mendapatkan predikat sebagai couple media of the years 2022 Selanjutnya kita simak juga di unggahan terbarunya Bang Ariel Baru saja memposting foto kebersamaan dengan tim Marwah FC. Masya Allah banget ya Kebersamaan ini yang selalu bikin bangga juga akan silaturahmi rahmi mereka tetap terjaga dengan baik. Kita selalu salvak dengan Papa Bih Perhatikan tuh di ujung nih persahabat ya Papa Bilar. Yang sedang duduk. Masya Allah banget ya bahagia. Sehat selalu untuk idola kesengan kita. Lihat juga persahabat ya. ke slide berikutnya. Tuh fokus dengan nomor 12 ya. Yang terlihat punggungnya saja. Tetapi kita sudah tahu kalau itu adalah Papa Bilar. Masya Allah. Semangat terus untuk tim... Dan idola kesayangan kita, semoga selalu memberikan kabar baik dan kabar gembira untuk kita semuanya. Dan masih menunggu cidukan terbaru di sore hari ini, jangan kemana-mana ya, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar bahagia dari Lestri dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.